Euro USD bullish, awasi potensi konsolidasi. Harga euro USD kembali berkonsolidasi, dan bias harian pergerakan euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.13174 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12870 sekian analisa forex untuk tanggal 23 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212